Cinta memang tak selamanya bisa indah. Cinta juga bisa baru. Sampai jumpa di Saja semua ini kumakukan untukku tak pernah terbayangkan. Yang diriku itu bukan keinginanku, terima saja. I so... yeah. Kau pergi, itu bukan keinginanku. Terima saja.